Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor. Di video kali ini, saya sedikit ingin berbagi eh, pengalaman, juga berbagi tutorial cara untuk menghilangkan kerak. Lur, ini teflon saya. Ini mesti banyak yang pernah mengalaminya, teflon jadi kerak. Nah, ini kira-kira sampai ngedel, dikarenakan di tempat saya ini airnya kadar untuk kaporitnya terlalu tinggi. Jadi, mau nih anyar loh, Ya, suwi terakhir tangguh. Jadi, kerae banyak menunggu. Uh, tutorial ini bermanfaat loh untuk menghilangkan kerak dengan cara mudah bahan-bahan yang perlu disiapkan Ini Ini adalah kuas dan tempat Untuk campuran alat Ini nih sedap Terus yang ini air Untuk obatnya Air ini di, saya beli di Kalau tempat saya ini di toko bangunan Air ini air HCl, ini obat, ini satu botol. Kalau di tempat saya, ribu ini murah satu liter, jadi nanti kita oleskan di sini. Terus, untuk air ini terlalu keras, jadi saya mohon bagi para subscribe nanti, jika lo ingin mencoba air ini tolong pakai minimal pakai sarung tangan atau enggak jangan sampai terkena tangan sebab ini menimbulkan rasa gatal kalau tidak tahan bisa-bisa nanti terkelupas untuk tangan jadi mohon untuk berhati-hati jangan sampai kena tangan oke let's go kita coba untuk dan tidak kalah pentingnya untuk medan ya untuk medan yang akan kita oles nanti kalau bisa jangan sampai lembab maksudnya posisi kering yang ini gila. jadi kalaupun ini Teflon setelah lepas di bar tinggu prio ataupun apa yang sudah metal seperti ini Diamkan dulu agar kering. Oke, let's go kita tes untuk cara mengatasi kerak di panci agar bisa ngelotok. Langkah pertama yaitu kita tuangkan dulu cairan HCl ke wadah yang sudah kita persiapkan dulu, secukupnya aja. setelah itu kita oleskan ke sini kita oles hingga rata Setelah rata kita diamkan dulu sebentar loh. Kita diamkan dulu sebentar agar airnya meresap Setelah beberapa menit nanti kita oles-oles kembali dan dikuas Ambil dikuaskan Setelah direndam beberapa menit baru ini Kita oles saja semuanya bisa melotot. sampai tidak pakai tidak tidak bisa kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa ini pasti di saat di tempat yang dan nomor 5 Setelah dilakukan secara berulang kali dan juga uh, direndam, loh, akhirnya semua batu tadi, metal-metal di -metal beliau sudah melotot. Jadi, ini memang harus di... Uh, seperti yang Anda lihat, semuanya sudah melotot. Perlu direndam, kalau memang kerangnya sudah terlalu tebal, direndam dulu agar... Bisa hasilnya 100% seperti yang Anda lihat. Oke, okay? terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.